Mm -hmm. Tapi kingisor mboten saged. Padahal mau kebang. Ora yeah. Coba mm. bua. Bua. A sing, isi. sing isi, Wetan niko toyane normal tapi mangke pun napa ya I'm like an addict Do I gotta have it? I ain't even playing Got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Coba cek apa Oh Mm -hmm. yeah. yeah, yeah. mm. yeah, anyway, Oke, okay, jumpa lancar, kembali lancar. dengan kami. Simburi. Kami mendapatkan hmm. sebuah mesin cuci bermerek okay. LG bilangnya pada air mengisi terus pada bagian sistem dia mengisi terus seperti ini kita dipanggil di daerah Sapura tepatnya radius 5 kilo dari lokasi kami kami kerjakan pada malam hari ini sih tersing ini iki Ibu dengeran anu mboten niku toyane mboten mboten tulekine normal tapi uh -huh. mangke pun napa niki toyane pun kebak Ibu ra gumun nduk oh ra gumun nduk keliru loh toyane mboten saged di Iya iya iya. Tesane kan villas pindo Heeh. Iya iya. Coba nang cek Oke. Okay bilangnya airnya Oke airnya bilangnya mengisi terus ya tidak mau berhenti dan terjadi oh, penuh pada bagian tabung terjadi penuh biasanya kemungkinan bisa dari baterai level yang bermasalah Oke kita coba dulu Untuk sistem lainnya Kita dapat memeriksa Pada bagian belakang Bisa juga Terjadi Pada bagian selang Bermasalah Oke untuk rekan-rekan Untuk yang Mengalami pada mesin cuci LG atau merek lainnya Bisa melihat video kami Untuk Caranya, pemeriksaan pada bagian sistem, kita bisa lihat untuk rekan-rekan. oh iya, iya. Katahan, ya ya kan normal biarin biarin biar biar di sini. Re responnya biar dulu. Kedua lo kebel ini posisi malik, aja. malik aja. Terima kasih telah menonton! Terima sepertinya pada bagian selang ya hampir terlepas pada bagian sistem dia hampir terlepas untuk selang bater dari arah water level untuk pengukur seperti ini oke okay, sepertinya pada selang terlalu keras ya kemungkinan ada kelonggaran pada bagian selang ini dia tidak mendetect pada bagian sistem karena pada bagian selang sudah keras oke okay, kita akan mencoba melunakkan ya biar lebih ada bagian selang oh, botol ini, botol ini, ini, nanti kita tambahkan lem ya ters. biar lebih kencang selang ini sudah keras sangat keras sekali kita dapat menggunakan korek untuk kita panaskan sedikit pada bagian ujung, dan nanti dia akan empuk seperti ini, ya. Kita panaskan pada selang bagian ujungnya, nanti dia akan empuk, dan nanti kita tambahkan lem bakar, ya, biar tambah kencang pada bagian sistem lem lilin ya, kita gunakan untuk menambahkan lemnya biar dia menyatu pada bagian sistem seperti ini kita dapat melelekan di bagian tabung dan kita pasang seperti ini pada selang sudah empuk dan kencang sebetulnya sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan mesin cuci, bermerek apa saja yang terjadi pada air mengisi terus bisa disebabkan karena bagian selang ini dia tidak mendetek. Ada kebocoran pada selangnya karena sudah keras. Oke nanti kita akan mencoba pada bagian sistem. Bisa kita lanjutkan untuk videonya untuk rekan-rekan.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 You'll But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being mm -hmm. that way. Like back Here's my heart straight through sing kene ngono wae sing <laughs> <laughs> <What can laughs> <you> know, <okay? laughs> I don't think you understand what you doing and my heart's back blue from the I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing I can this I wish you love me like I love you When I'm alone with you I never feel so Iki <imitation> kambod, <imitation> pinggang <tok ternyata> ukuran pinggang modelnya S, M, L ketalah <tok ternyata> <tok ternyata> <tok ternyata> Oke, okay, sampun, oke okay. hmm? Sampun sakit kerja ibu Sampun kerja, sampun sakit ya, Ibu ini ke dalam sini kekataan kalau tambahin banyu mana ya. Habis nah, kerja, tapi tambahin banyu ini kurang lagi ya, banyu ini Banyu-banyu ini sakit apa? Hmm? Kalau ada yang apa? Mm, ini so, oh, tapi kalau dari kosong iki mau ibu ini sampun dilebok, no. Jadi kalau iki apa jenengnya nambahi kalau ibunya pertama otomatis, nah, otomatis langsung. ngukur mungkin mesinnya. Kalau iki kan sampun dilebok ibunya mau <laughs> nambahin. Jadi singukur bolol. <laughs> Wes kesapikes normal. Gimana ya di riset ulang ini?